Qala Allahu Ta'ala al ya ámanu, ta Wa, wa alihi wa ajma'in amma ba'ad kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dari segala limpahan nikmat Dan rahmatnya yang terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. nikmat yang besar di atas ibadah. Di atas ketaatan dan ketundukan. nikmat Umur yang diberikan. Setelah diperistirahatkan, diberikan kembali kehidupan, agar supaya kita menjadikan hari ini atau kehidupan di hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya kesempatan di hari ini bisa memperbaiki dari kekurangan-kekurangan hari-hari sebelumnya <coughs> Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan Seorang hamba itu di atas umurnya Di atas kesempatan Dan waktunya Kecuali hal tersebut Agar Seorang hamba itu Memperbaiki diri-diri diri mereka Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam Menyebutkan khairukum mantola umuruhu wahasuna sebaik-baik diantara kalian adalah siapa yang dipanjangkan umurnya diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ia memperbaiki dari amalannya inilah yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka memperbaiki diri mereka di atas amalan-amalan. Bukan sebaliknya, dari nikmat yang besar ini, kita justru semakin lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dari ketaatan dan ibadah kita justru mengejar dari kehidupan dunia ini berlelah letih dengannya yang dimana tidak terputus kita mengupayakan untuk mendapatkan kehidupan dunia ini melainkan kematian. Jadilah kita orang yang sadar, orang yang menge, orang yang mengetahui hakikat kehidupan ini, bahwasannya akan ada kehidupan negeri akhirat yang seseorang akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan ketika mereka memanfaatkan waktu-waktu. Memanfaatkan umur-umur mereka di kehidupan dunia ini Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Dari perkara yang agung Yang Nabi SAW senantiasa berdoa dengannya Yang di mana perkara ini menjadi bekal Menjadi pegangan kita di dalam mengarungi kehidupan ini agar kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan akhirat kelak. Dan kita dijaga di dalam kehidupan dunia ini agar senantiasa memanfaatkan dari kehidupan kita di atas kebaikan dan kebaikan. Doa yang mungkin kita sudah hafal bersama, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa dengannya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizqan rizqan wa Di dalam riwayat bahwasanya Nabi alaihi salat membaca doa ini di setiap pagi. Beliau menjadikan doa di waktu pagi masuk dari zikir pagi yang dirutinkan dibaca yang di mana di dalam doa ini terkandung makna yang sangat agung permohonan akan bekal yang dibutuhkan oleh setiap hamba di dalam menjalani setiap kehidupannya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ini permohonan yang pertama adalah kunci dari segala sesuatu. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba itu terbimbing berpetunjuk ilmu tersebut bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk yang lainnya Sehingga ilmu ini adalah yang utama menjadi pegangan seorang hamba di dalam menjalani kehidupan. Akan baik perkaranya seorang hamba ketika setiap langkah dari kehidupannya itu didasari di atas ilmu. dan penyebutan ilmu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi alaihi wasallam tidak lain maknanya adalah ilmu agama. Tidak dipalingkan maknanya dengan ilmu yang lainnya. Bahwasanya ilmu yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam yang diinginkan adalah ilmu agama. Jadi, permohonan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat terhadap kita adalah seorang hamba itu, ia tegak di atas ilmu agama, kokoh di atas hal tersebut, dan menjadikan manfaat terhadap dirinya dan juga yang lainnya. Karena ilmu agama dikatakan bermanfaat ketika membawa seorang hamba itu terbimbing, lurus jalannya, senantiasa terarah di atas kebaikan-kebaikan. Begitu pula terhadap yang lainnya, terhadap hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, mendapatkan manfaat ilmu dari hamba yang memilikinya. Karena tidak semua orang yang diberikan ilmu mendatangkan manfaat, baik terhadap dirinya maupun yang lainnya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah menggambarkan, Bagaimana ilmu itu turun dan diterima oleh seorang hamba? Nabi alaihi menyebutkan matsaluma ba'athani Allah minal huda wal ilm. Permisalan Allah Subhanahu wa taala mengutus diriku Membawa ilmu dan petunjuk Itu bagaikan air hujan Yang menyirami bumi Nabi AS mendatangkan tiga sifat Dari bumi Dari tanah yang menerima air hujan Dan tiga sifat bumi tersebut ada diantaranya yang disebutkan di dalam permintaan doa ini. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ada juga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi gambarkan ada tanah yang dia ketika turun hujan menyerap airnya. Sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan ini perumpamaan seorang hamba yang dia menerima ilmu yang menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Sehingga ilmu tersebut bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Karena dari apa yang dia tumbuhkan, itu menjadikan manfaat untuk yang lainnya. Sifat yang kedua, ketika ilmu itu turun tidak meresap ke dalam tanah, namun ia menggenang. Tertahan air tersebut sehingga binatang, para petani, mereka memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan ini bagaikan seorang hamba yang datang padanya ilmu, tidak memberikan banyak manfaat terhadap dirinya, namun ia banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Dan sifat yang ketiga adalah, Seorang hamba yang turun padanya ilmu, telah disampaikan padanya ilmu, namun ia tidak angkat kepalanya. Maksudnya, dia tidak hiraukan ilmu tersebut. Mengalir begitu saja, tidak tertahan, tidak juga meresap. Sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, dan juga orang lain pun tidak mendapatkan, manfaat darinya maka doa yang agung yang mengantarkan kita kepada keberuntungan adalah ketika kita diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu tersebut bermanfaat untuk diri kita dan juga terhadap orang lain dan ini yang akan menjadi amalan pahala yang terus menerus didapatkan oleh seorang hamba walaupun ia telah meninggal. Sebagaimana hadis yang sering disebut idza matal insan inqata a'maluhu illa min thalas. Jika seorang insan itu meninggal maka terputus amalannya. Tak bisa lagi beramal Kalau sudah meninggal Kecuali ada tiga perkara Kecuali ada tiga amalan Yang bisa didapatkan Seorang hamba pahala Disebutkan oleh Nabi yang pertama Sodaqotun jariah Sedekah yang mengalir manfaatnya, sedekah yang di mana sedekah tersebut terpakai terus, sehingga pahalanya mengalir terus, seperti pembangunan masjid, pembangunan fasilitas-fasilitas yang digunakan dengan waktu yang lama. Ini orang-orang yang bersedekah, berinfak padanya. Akan mendapatkan pahala walaupun dia sudah meninggal. Dan yang kedua kata Nabi SAW. Ilmun bih Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang telah ia ajarkan. Ilmu yang telah ia sampaikan. Terhadap orang lain dan hal itu menjadikan manfaat terhadap mereka Sehingga siapa yang mengamalkannya Siapa yang menjadi baik karenanya Maka ia mendapatkan pahala Dari ilmu yang telah ia sampaikan tersebut Yang ketiga disebutkan oleh Nabi Waladun Salihun yadurullah anak yang saleh yang mendoakan dia. Jadi ilmu yang bermanfaat ini adalah suatu kunci bekal seorang hamba di dalam kehidupan ini untuk senantiasa mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Kebaikan terhadap diri yaitu ia dijaga dengan ilmunya untuk tidak melakukan pelanggaran. Sebab pelanggaran itu dilakukan oleh seorang hamba ketika seorang hamba itu kurang di dalam ilmunya. Tidak kokoh di atas ilmunya. Belum bermanfaat terhadap dirinya. Tapi ketika ilmu itu telah bermanfaat terhadap dirinya, maka ilmu itu akan menjaga dia sehingga dia terbimbing di atas hal tersebut. Dan dia mendapatkan pahala yang besar di atas ilmu yang ia ketahui, yang ia kokoh padanya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu Diangkat beberapa derajat dibandingkan yang lain Sebab orang-orang yang berilmu itu Terbimbing di atas kebaikan Terarah kehidupannya Sedikit terjatuh di dalam pelanggaran Sebab ia berjalan di atas ilmu Ini untuk kehidupan dirinya untuk kehidupan orang lain, manfaat terhadap orang lain ia mendapatkan pahala dari siapa saja yang telah ia tunjuki dari ilmunya tersebut. Nabi alaihi salat wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sangat banyak mandalla ala khairin mandalla ila huda. barang siapa yang menunjuki kebaikan barang siapa yang menunjuki terhadap huda terhadap petunjuk ilmu maka ia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sempurna terhadap orang yang melakukan kebaikan dan orang-orang yang menjadi sebab kebaikan tersebut Jadi doa Nabi alaihi salatu wasalam Untuk meminta agar ilmu itu bermanfaat Ini menjadi bekal kita di dalam kehidupan Jangan kita lewatkan kehidupan ini Melainkan kita dasari di atas ilmu agama dan ini yang akan mengantarkan doa setelahnya warizkon tayyiba rizki yang rizki yang baik dan disebut toyiba menunjukkan bahwasannya rizki tersebut adalah rizki yang halal jadi ketika disebut rizkon rizki yang halal menunjukkan bahwasannya pas Rizki yang baik menunjukkan bahwasanya hal itu adalah halal. Tapi, kalau disebutkan yang halal, belum tentu dia baik. Jadi, doa Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan kata "Rizkon Toyibah" bukan "Rizkon Halala", karena "Rizkon Toyibah" telah mencakup padanya. Ha? Halal sebab yang haram tidak ada kebaikan Sebab yang haram Itu tidak dikatakan Tayyiba Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhanna sukulu Mimma rozakonakum halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatisy syaithan innahu lakum aduwwum mubin wa sekalian manusia di sini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil secara umum terhadap manusia Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian, kulumim maafil ardi halal yang Makanlah apa yang ada di muka bumi ini dari rizki yang telah Allah subhanahuwataala berikan kepada kalian Halalan yang yang halal lagi baik. yang halal dan tobyban dan janganlah ikuti jalan-jalan setan sebab setan itu musuh yang nyata bagi kalian yang dimana setan akan senantiasa mengarahkan kepada seorang hamba menuju kepada kejelekan dan kekejian Maka doa Nabi alaihi salatu wasalam agar seorang hamba itu diberikan rezeki yang thayyibah, rezeki yang halal yang di mana hal itu menjaga dirinya untuk mendapatkan kesucian mendapatkan tazkiyah Terhadap jiwanya Tazkiah Terhadap jasadnya Yang hal itu akan Menyelamatkan dirinya di negeri akhirat Sebab Seorang hamba Yang ia tumbuh Dan hidup Di atas rizki yang haram maka yang pantas melahapnya di negeri akhirat adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala wa li'yadu billah. Yang pantas menjadi tempat dan melahap dari jasadnya. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka memakan rizki yang haram adalah nerakanya. Dan Nabi Aleihis Salaatu Wassalam telah menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba ketika ia tidak menjadikan rizkinya, ia tidak mengambil rizkinya dari rizki yang halal, dari rizki yang tojibah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempitan di dalam hidupnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkabulkan doanya. Disebutkan oleh Nabi alaihi salat wasalam. Sesungguhnya ada seseorang yang asy'asa aghbaro. Dia sudah dalam keadaan acak-acakan. Penuh dengan debu. melakukan perjalanan yang sangat panjang kehabisan bekal ilas sama Dalam keadaan seperti ini orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ini Nabi alaihi salam menggambarkan keadaan seorang hamba yang dia betul-betul sangat membutuhkan. Dan ia berada di waktu atau keadaan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doa. Di waktu bersafar. Di waktu melakukan perjalanan yang, yang panjang. Kehabisan bekal. Dia mengangkat kedua tangannya. Dan memohon ya Robbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku. Saya sangat membutuhkan. Tapi apa kata Nabi Alaihi SAW? Makanannya adalah makanan yang haram. Orang yang berdoa ini, keadaan lelaki ini, makan makanan yang haram. Minuman yang haram pakaiannya haram. Kehidupannya penuh dari perkara-perkara haram. Fayas fayustajabulah. Kata Nabi alaihi bagaimana mau diterima doanya? Bagaimana Allah subhanahu wa taala mau mengkabulkan doanya sementara ia tidak menjaga Dari rizki yang ia dapatkan, apakah itu dari perkara yang halal atau yang haram? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersilahkan, mempersiapkan rizki yang halal yang toyyiba, dan melarang mengharamkan dari rizki, rizki yang haram. Jadi doa ini agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan terhadap diri kita baik terhadap hati kita sebab rizki yang haram itu sangat mempengaruhi terhadap jiwa karena tazkiyatun nafs kesucian jiwa itu sangat terpengaruh dengan perkara ini sebagaimana Seseorang ketika ingin mendapatkan kesucian di dalam jiwanya, itu ia menjaga rizkinya, menjaga makanan dan minumnya, itu di atas perkara yang halal. Kemudian yang terakhir, dari doa Nabi Alaihi SAW, wa'amalam wa mutakabbala. Dan amalan yang diterima permohonan kepada Allah subhanahuwataala agar Allah subhanahuwataala menerima amalan-amalan yang telah dilakukan yang telah diusahakan dan tentunya tidak ada amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila amalan tersebut itu tidak didasari di atas dua perkara keikhlasan dan mutaba'ah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun amalan kita jenis apapun amalan kita Apabila tidak didasari di atas dua perkara ini, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Karena sifat dari amalan itu, Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Wa'amilus salihat. Mereka yang beramal dengan salihat. Amalan yang salih. Dan makna salih adalah yang mengumpulkan keikhlasan dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melihat amalan kita agar diterima oleh Allah subhanahu wa taala itu tidak akan terwujud kecuali dari ilmu yang bermanfaat. Demikian rizki yang halal, Rizki yang thayyibah tidak akan seorang hamba terjaga di atasnya kecuali dari ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Makanya faida hikmah di dalam doa ini Nabi alaihi salat wasalam mendahulukan ilmu sebelum yang lainnya sebab ilmu yang menjadi kepalanya, menjadi pemimpinnya. Ketika seorang hamba telah tegak di atas ilmu, maka ia akan mudah mewujudkan kebaikan-kebaikan di belakangnya. Termasuk di antaranya, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Sebab bagaimana seseorang akan mengetahui bahwasannya ini rizki yang baik, ini rizki yang halal, ini yang haram untuk ditinggalkan, kalau dia tidak dasari di atas ilmu. Ia tidak ketahui hal itu. Bagaimana seorang hamba bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Seorang hamba bisa mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ia tidak berilmu, tidak belajar ilmu. Maka perwujudan dari doa ini adalah jamaah untuk senantiasa kita mempelajari ilmu agama, kokoh di atasnya, terus menerus kita berada. Di atas hal tersebut sampai malakul maut datang menjemput kita Sebab ukuran seorang hamba di atas ilmu yang bermanfaat Rizki yang toyiba, amalan yang diterima Itu batas waktunya adalah ketika ajal menjemput Kapan seseorang telah memberhentikan diri di atas ilmu Maka siap ia tersesat, tersesat dan menyimpang Kapan seseorang memberhentikan diri untuk mengambil rizki yang halal, maka ia akan terjatuh kepada yang haram. Siapa seorang hamba yang tidak menginginkan amalannya diterima, sementara amalan itu yang akan menjadikan sebab rahmat di negeri akhirat, sehingga ia mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tapi melalui sebab amalan-amalan karena Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dalam kehidupan ini dengan amalan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Kita berada di dalamnya jamaah kita akan mengalami kematian setelah kehidupan ini. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala liabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan yang paling baik di dalam amal. Di sini tidak disebutkan yang paling aksar, yang paling banyak, tapi yang paling ahsan, yang paling baik di dalam beramal. Sebab ahsan itu mengumpulkan dua perkara. Keikhlasan dan mutaba'ah. Dan itu yang menjadi syarat. Untuk menjadi amalan muta'abbala. Amalan yang diterima. Dan ini yang akan menjadi sebab. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Yang dikehendaki masuk ke dalam surganya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar senantiasa. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Rizki yang kuyiba. Dan amalan yang diterima. Amalan mutaqabbala. Amin ya ar-Rahman Ar rahimin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku lukau lihadawa astaghfirullah liwalakum. Walisairil muslimin. Astaghfirullah innahu huwal ghafuru rahim. Subhanakallah minhamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubilaik. Sesalaallahu wa wa Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.